Kenapa ya Ustaz saya sering dengar, ngapain sih baca Yasin pada malam Jumat? Saya tahu saya tahu si Ustaz baca Al-Kahfi lebih baik. Tapi memang salah kalau baca surah Yasin pada malam Jumat satu. Eh, pada malam Jumat, mohon penjelasannya. Bukan salah kalau seandainya Anda kebetulan baca dari Al-Baqarah sampai akhir terintas surah Yasin. Atau Anda memang lagi pengen baca-baca surah Yasin pada saat itu yang keliru kalau anda tentukan setiap malam Jumat baca Yasin penentuan sebuah ibadah di waktu tertentu, itu butuh dalil butuh penuntun gitu kan, penuntun kalau Al-Kahfi jelas ada perintahnya jelas ada perintahnya, kalau ini tidak ada perintahnya tidak ada hadis yang khusus menjelaskan baca Yasin di, di malam Jumat nah kalau kita kebetulan mau baca pengen baca surah Yasin, ah umum saja gitu bukan karena ditentukan malam Jumat